Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat youtuber. Apa kabar? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah, kali ini Widi Channel 14 akan bagikan tutorial gimana sih caranya mengecek sertifikat vaksinasi. Kan biasanya kita nunggu-nunggu via SMS, kalau via SMS suka lama. Sedangkan sekarang, apa-apa, pakai vaksin, sertifikat vaksin, oke okay, tanpa perlu panjang dan lebar, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke okay, kita butuh aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Cara downloadnya ada di Play Store. Kita langsung aja ke Play Store sobat, ketik, klik. Oke okay, kita ketik na Peduli lindungi. Oke, okay, kita klik. Oke, okay, ini bagi yang belum belum download silahkan download. Sedangkan saya sudah download tinggal buka aja. Kita buka. Oke. Okay. Okay. Saya kan sudah mendaftar sobat. Bagi yang belum daftar silakan mendaftar. Berhubung saya sudah punya akunnya jadi saya tinggal masuk. Masuk kita klik setuju nah ini ada dua pilihan cara masuknya antara alamat email dan nomor telepon saya sarankan menggunakan nomor telepon saja <tuh> karena sewaktu kita mau divaksin biasanya kita suruh cantumkan nomor telepon jadi kita pakai nomor telepon aja Oke kita masukkan nomor telepon Kita klik masuk. Oke, kita nunggu kode verifikasinya. Dia otomatis langsung isi, guys. Oke, udah masuk. Kita klik verifikasi. Oke, kita klik selanjutnya. Kita scroll ke bawah. Kita klik mengerti. Kita klik selanjutnya. Kita scroll lagi. Oke, kita klik mengerti kita klik selanjutnya scroll lagi mengerti Oke okay, sudah masuk sobat Nah untuk fungsi aplikasi ini sangat banyak sobat kita bisa mendeteksi tempat kita tinggal mungkin tempat kita kerja jadi ini tergantung lokasi kita berada jadi bisa mendeteksi bahwa Area kita tinggal ada resiko tinggi. Kalau apa? Kalau nggak beresiko tinggi dia warnanya hijau. Kalau resikonya tinggi warnanya merah. Nah ini kawan. Ini sangat bermanfaat pokoknya kawan. Oke. Nah gimana cara kita mengecek CTP vaksinnya? Kita masuk ke akun. Klik paling atas yang tulisan akun. Nah kita yang tulisan sertifikat vaksin, kita klik. Oke, baru kita klik ini. Nah, ini ini kawan, berbungsa udah dua kali vaksin, jadi sertifikatnya dua. Gimana caranya kita mau mengirimnya? Nah, kita klik lagi. Oke, kita unduh, set unduh langsung kita cetak ke biasa ke tukang fotokopi bisa. kalau kalian punya komputer langsung saja komputer nah gampang sebenarnya kalau dua sertifikat kayak gini jadi model kartu kayak model KTP cuman dia depan belakang bolak-balik jadi gak, gak, langsung, gak harus dua jadi satu bisa depan belakang nah ini fungsinya sangat berguna sekali sekarang jadi kita mau kemana-mana harus pakai sertifikat vaksin ke mall kemana Ya, semoga bermanfaat Oke kita kembali lagi Oke Itu aja sobat youtuber Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh